Bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy Seperti biasa saya cakap Jangan lupa cuci tangan dan selalu jaga SOP pastinya cuy Oke, kemarin kita mereaksi ini cuy uh, Ustadz uh, Syamsul debat ya Saya salah kemarin cuy uh, Saya mengatakan Ustadz Syamsul aja gitu ya Padahal ada debat gitu ya Saya pikir debat itu kesambungan dari lawa ya Debat lawa gitu, ternyata enggak gitu ya. Jadi saya minta maaf banget cuy ya Dan ternyata... Uh... Apa namanya, penonton suka gitu ya Banyak yang suka gitu ya banyak Malah malah banyak teman-teman kita Memberikan saya link di instagram Yang video-video yang lainnya lagi gitu cuy ya Wah itu menarik sih menurut saya cuy ya Itu salah satu hal baru di channel NDTK cuy Itu menarik banget ya Dan kali ini saya akan mengabulkan permintaan ke orang yang cukup banyak banget cuy ya Jadi kalau saya nggak kabulkan Gak enak juga gitu ya Jadi saya berusaha banget untuk mengabulkan Permintaan kurang yang satu ini cuy Yang mana kita akan mereaksi Lawa Kether 2 Yang Persembahan Josan cuy ya Persembahan Josan 2013 di sini cuy ya Tapi di upload 2020 Ya Oke, okay. ini durasinya panjang cuy. ya Seperti youtuber-youtuber lainnya yang sudah mereaksi video ini Saya nggak tahu cuy. banyak teman-teman saya dari youtuber Indonesia mereaksi ini Tapi masih banyak orang yang meminta saya untuk mereaksi ini juga gitu ya Karena mungkin begini cuy, uh, channel itu mempunyai karakter masing-masing Termaksud saya cuy. kurang bisa komentar di bawah karakter channel NDTK itu macam mana? Kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu ya Korang bisa komentar di bawah ya Oke, okay? dan terima kasih banyak buat korang yang baru bergabung di channel NDTK Selamat bergabung di channel ini cuy ya Dan kalau memang suka dengan video ini silahkan di like Di like dulu dong cuy ya Kalau nggak suka dislike aja lah ya Dislike aja Dan jangan lupa subscribe juga cuy Dan tak lupa juga cuy korang follow social media yang saya cantumkan di sini cuy Oke, okay, supaya kita supaya korem bisa mengirimkan saya link atau memberikan saya masukan gitu ya, pokoknya banyak ya, banyak banyak fungsi dari sosial media sebenarnya cuy ya. Dan ya tanpa berlama-lama lagi cuy karena ini durasinya panjang banget ya, saya akan bagi dua cuy ya, saya usahakan di pertengahan saya bagi dua ini cuy karena durasinya 40 menit ini panjang juga ini cuy. Oke, okay, jump kita tengok videonya. Oke, okay, videonya udah siap, dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. C, tiga, dua, satu, ungu. Johan Sizan, coy, bukan lampu tahu Baru Tunggu dulu, cuy, tunggu kita naikkan volume ini kok kecil banget ini. Oke. Okay. Mungkin video originalnya memang kecil juga ya? menghindari copyright ini. <coughs> Nama ai, Nazmida. <laughs> <Juhani>. <laughs> Faki like. Faki tu, I Nazmida Johan bagi like. jilbab lagi, <laughs> bagi tudung lagi. Nazmida Jahanam. <laughs> And uh, first of all, <laughs> um, I sendanya. Hmm, memang orang yang tak pakai tudung So, saya hmm. ada sebab pakai tudung ni Tak selesa sangat Ya, sebenarnya realita gitu ya, sebenarnya realita, realita banget sih. Atau kenapa ya, kalau perempuan memperbaiki tudung gitu ya, memperbaiki tudung macam ini? Kenapa harus matanya dengan bibirnya yang goyang gitu loh, atau gimana bentuknya gitu ya? Eh, ini realitas, makanya saya ngakak gitu <tuh -tuh. <tuh -tuh. <tuh -tuh. ya. Tapi kayak duduk, iya, pakai tudung nih, Ada sebab Ha, huh. okey ada sebab ya. Yeah. I I just on boyfriend daripada Indonesia. Hmm. Kaya papa cau. Wow. Indonesia. Nama dia Nazmi Martopo Kartijo Walakasutra. <laughs> Panjang banget. Nama dia. Tapi I panggil dia Nazmi je. Macam mana aku kenal dia? I kenal dia dekat sebuah kelab. Eh, Choi budak kelab malam. Kelas, harus kelas apa dong? Kelas dalam es krim. siang, kelas kan. siang. Em, aku ingat lupa masa itu. Oh, oh yeah. Masakan itu, that time I was swimming, yeah. I swimming. Lentur banget Johan di sini sih. Kayak mendedah bi karakter banget ya eh, jadi perempuan. Swimming, swimming, swimming, swimming. Sampai dekat batu tu, I pusing ke bufak, I kembang. <guruh> <guruh> ke belakang pula. Masa ke belakang tu, I sempat betul-betul duduk. <guruh> Dah kebanyakan ke belakang-kebelakang, tiba-tiba I nampak, Nazmi ni jalan. I macam, is, Randy Panggali lah. The girl tengok dia, Tergasuh kan Air <laughs> pun lemas Lemas, lemas. Ini dulu cuy ya. Ini yang kenapa saya suka sangat lawakan dari Jose, cuy. Bukan karena mereka berdua saja uh, Persembahannya kelakar Tapi mereka sendiri saja itu bisa kelakar gitu ya Itu kelebihan mereka cuy ya. Lawakan mereka karena mereka bisa Menguasai namanya Stand up juga je. Stand up komedia. Macam ni stand up komedia? Eh? Bisa dikategorikan gitu. Kali pertama pertemuan I dengan dia, dia yang tolong I masa I lemas. Okay? <tongan> Macam mana dia tolong? Pakat-pakat lemas! Pakat-pakat lemas! Itulah kali pertama pertemuan I dengan dia. <tongan> yang seorang lagi ni pula... Okay. okay Seorang lagi nama dia Nasman. Oh, <laughs> Nak cerita all. Bila dia juga bawah oh, Aku ajar aku pas dia juga Okay nak <laughs> okay, cerita pasal Nazman Tadi ada cerita pasal Nazmi tu Itu boyfriend pertama Tu alur ceritanya gimana ni? Uh, dua cewek ke? dua cewek dua cowok atau gimana sih buat ais krimnya ini Tuh, boyfriend ai yang kedua. dulu ya. oh, oh, oh. macam mana ai kenal dia yalah bismillah ai keluar dengan Nazmi dulu ulang alih ulang alih ulang <laughs> alih <alay>. oh <laughs> macam <laughs> mengene-gene dapat di rumah pun ah oh. jadi ai keluar keluar keluar tiba-tiba itu Nazmi ajak ai balik rumah dia coy saya buat macam mana doh <laughs> eh yeah, tak yeah, selesai balik rumah buat macam Okay okey <laughs> nak repeat peti ice dia <laughs> Hai, hai, hai, hai, hai, hai, tengah malam cuy sih Harus hai, apa namanya, jangan terlalu besar tawa gitu ya Semua orang nanti bangun gitu <tuh> Ini berlebihan banget sih Okey okey, di sini saya sudah paham Jui. Sebenarnya perempuan ini satu, boyfriend-nya ada dua gitu ya. Tak tahu di Indonesia satu kan, di Malaysia satu Tapi mereka yang berani ya. Subhanallah. Okey. Ai sampai je rumah dia, Nazmi pun tak, tak, tak, tak tekan oh banyak dia punya password rumah orang kaya okey. Tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu Buka je pintu, nampaklah si Nazmi ni Tengah ni, tengah angkat berat ni, angkat besi ni Lampai tengok, oh my god oh ah, Macam gitu kan, dia angkat, dia angkat Yang lain pergi sini tak naik Yang pergi sini, stop stop hidung dia pergi Itulah begitu Huh, lepas tu, I pun duduk rumah dia, duduk temenung gejap, tengok line clear, Nazmi bila, I pun try Nazman I buat-buat, ambil-ambil ni, ambil remote TV Mana remote TV ni? Oh, siapa gambar dia? Oh, kental tau Hmm, gitu aku I pun macam um, uh. Lepas tu, start daripada itu pertemuan sama I, I pun couple Dia tanggup jati, uh, apa ni, I punya boyfriend yang kedua jadi cinta kami jadi cinta tiga segi. Si nak manipulator, dia punya kaya lagi lain macam. Setiap sejam sekali dia beli air rumah. <laughs> <laughs> Setiap... Baik banget. Setiap jam beli beruma gitu ya. Udah paham gua coy. Ini eh uh, siapa namanya? Chowo ini uh, orang Indonesia ni satu rumah gitu ya Dia datang situ Dia lihat di sini lagi nge-gym gitu ya Sampai I balik rumah Tengok kucing rumah yang Banyak kucing rumah Tahu nak balik rumah mana I pun tidur lah Basok Lah basok pun dia beli Bila dua-dua Dah jadi milik I Kedua-dua harta diorang ni Dah jadi duit I Apa lagi nak buat? Kita hapus Kejalan kedu orang ni Dengan menggunakan racun jatuh Kau mula set iklan kono. Jadi pembunuhan kita akan bermula dengan membunuh si Nazmi dulu okey. Nazmi? Sinetron. Nazmi. Tak cukup manja. Hola. Halo Abang. Eh, hey, Eh...Nasmida... Apa? Dekat mana? Oh, belum nasi belum beri Kenapa je? nanti aku tak bagi tahu? <laughs> Kenapa telepon tak bagi tahu ke ni, ya? Halo? Halo? Halo Nasmida? Halo? Kita bang, kita bang, kita bang. Letak dulu, letak pun. Bang... Cik huh? Nasmida nak call. <tuk> ya, kaya. senang. Bagi tahu dulu baru telepon. Halo, Bang. Abang? Ya, eh uh, Nazmina nak jumpa Abang nih. Dia ya, datang rumah sih. Nak bagi sesuatu ke Abang. Okay. Sesuatu apa? Sesuatu yang tak pernah Nazmida bagi ke Abang. Oh. Aduh lah. Ternyata bus gede yang tak nyari mau kasih. Jangan cekilah cekilah cekilah Jangan cekilah Oh memang enak. Abang sudah tidak sabar lagi sayang Okey Abang tunggu kat rumah Dan Sembilan datang sekarang okey Cepat dah ya, abang sudah tidak sabar Tak yeah. sabar Bye bang <laughs> Nampak tak Tanda-tanda orang nak mati Iaitu pak sabar <laughs> Reati, Mereati, ya, berarti disebut ya? tema oh, yang ini deh. Tiong. <Tidong. tis> Salah satu orang yang enak kenal. Ya, Bang datang. Ya, yuh, ayuh! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh! Wah, ini, laki-laki berdua, ya... Um, Ambil-ambil sedap, cakap, Kau yang tarik tangan aku? Tadi, Tadi... Asalnya, kau kenapa, ni. Ya? Tak pernah-pernah kau tarik tangan aku, kau tarik tangan aku, Kenapa, kenapa, kenapa, kenapa? <laughs> dia mau cium seperti ini? <laughs> tak ada. Eh, kenapa? Katanya kamu ke... JAB, Outstance, kan? Outstance itu apa? Luar. Outstation. Mereka okay. dia baca, Outstation. Sebut... Ops! Tekannya kamu kau je Aku tidak jadi besok-besok, besok aku station Eh, pergi malam ini deh Malam ini aja pergi. Kenapa kenapa Sampai ini kerja aku? Nasmida mau datang ke rumah. Nasmida mau datang ke rumah. Kenapa kenapa kenapa kenapa kenapa kenapa kenapa kenapa kenapa kenapa kenapa kenapa kenapa kenapa kenapa kenapa rumah kenapa kenapa kenapa kenapa kenapa kenapa kenapa kenapa kenapa kenapa kenapa Mas itu kan ceweknya saya Kenapa kamu yang Kenapa ya Oke aku Cintanya ya Bukan kek ketiga itu masih Melayu Ya pokoknya Nanti bila dia kemari Kamu ke ya Ya loh Boleh Boleh aku duduk sekali Aku dengar kawan Bora Tak bisa, katanya dia memberikan saya sesuatu yang tidak pernah diberikan Eh, kenapa kamu bilang, oh, oh dia tak pernah berikan, eh Pokoknya, kalau dia datang, kamu beli ya Bagi ofis sajalah, oke Macam mana aku nak tu beli. oke Eh, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga Loh, sampai Bunyi loceng, dekatnya bunyi loceng, lo Tidak, Abang Bentuk. datang, sayang. Ya, ya, benar. Benar. <laughs> ya, bang datang. Ya, bang datang. Ya, bang datang. Ya, bang datang. film kartun. Wah, serupa anjing mau berok itu. Masih. Bismillah, Abang, sebenarnya aku sedang ingin <Sukur> Kenapa meminta <Sukur> kita? Abang, Bismillah bilang ada sesuatu Tunggu dulu jadi gue bernapas dulu Oke. sabar, aku sabar. Lu <laughs> sabar, Ya, kita saja, sahaja saja. Ya, nak sepidah? <laughs> oh, Abang uh, Lupa nak sepidah nak salam Abang ya, <coughs> Salam Salam Salam Salam Eh, Abang, enggak, mama, apa, Abang, kenapa? Abang, ni Jujur sangat lo <coughs> Sayang Abang Okey, boleh selamat tu Dah dahaga lo Okey, Midah bawa air dulu, okey? Oh, bagi dulu si, baru minum Harus ya, dahaga Minum dulu lah. <laughs> ya, ya, yang menang, yang menang. Amin, <clears> angkat ya. Baik, bang. <laughs> wow. Eh. Abang. Ya, Nasmida. Abang nak minum air apa? <laughs> Kalau Nasmida yang bikin racun pun akan keminum. Wow. baiklah bang. abang. Zizam, lebar Kacau je, kacau, kacau sih Perutnya dendeng, perutnya dendeng. Oh, Allah, oh, Nasmida perutnya dendeng. Wei, wei, wei, wei, wei, wei, wei, wei, wei, wei, wei, wei, wei, wei, wei, wei, wei, apa wei, wei, wei, wei, wei, wei, wei, wei, wei, kamu wei, wei, wei, wei, Tadi ta ada bimbang-bimbang, ok ini rumah kita, aku tak nak berlaku maksiat dari rumah kita Lah tak perlu sinar, ingat Ya, yeah, satu rumah kan ceritanya <tronas> Pokoknya, dia bikin air Aku mau Iwan peyek bengkar Iwan peyek? Ya yeah. Iwan peyek apa? Iwan peyek, Iwan <tronas> peyek Berak Oh <laughs> Macam terus <aros>. Di sana orang <tronas> panggil Iwan peyek lah Dikana Iwan peyek Habis kalau bayar 2% Nak apa, <tronas> so <saya> nak apa <tronas> gue baru tahu ternyata HP itu berak nih Hehehe WPY WPY Berak Aku WPY dulu ya Aku misal poloknya Jendung Oke oke oke Kamu tau gimana tuh? Kamu jangan ulang Pumbuk Layan macam mana Nasu Middah? oke. Middah oke Ingat sikit abang sebenarnya Abang nas sayang. Udah Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Abang Hahaha. Hahaha. Abang kau ni saya maafkan apa dah saya abang ni ah, kata abang memang tak ada abang mesti dia yeah, sepatutnya abang mesti tak jadi sayang besok sayang ini jodoh kita sayang jodoh kita sayang kau tak jumpa makna dia bodoh sayang dia yeah. okay, tahu uh, abang ada sini mana dalam bilik dia, dia buat dia jangan nak dia sebenarnya saya tahu, macam mana saya tahu ni? Saya selalu pergi denial dengan dia Lepas tu? Mereka menggantikan dia Tunggu surut Sayang Jangan <laughs> macam tu <tukang>. Sayang Sayang, Sayang <laughs> Abang sangat berkecil hati dengan Sayang Sayang, <laughs> sayang <laughs> saya, oh saya Nazmi cakap tadi Abang minta maaf oh. Saya <laughs> <laughs> boleh sayang Sayang, Sayang macam tu saya dengar Abang cakap Tadi Nazmi cakap Mida nak bagi sesuatu hmm. yang tak pernah Mida bagi kat dia Kenapa tak bagi kat abang juga? Come on! Abang pun nak ke? We can kongsi, okay? On Bluetooth. Kongsi ramai-ramai. Eh? Yeah. Okay, baiklah. Tapi sorang-sorang, okay? Sayang, yeah. macam banyak je ni. <laughs> Benda tak habis, Bila <laughs> Mida maksudkan, terima tu. Madu, madu, oh, madu, madu, ini eh, ya, ini ya? Untuk apa sebenarnya? Abang Nazmi selalu ibu peyit, sakit perut So, Midian nak, nak masuk dalam minuman dia Jadi sayang, hey. macam mana guna dia ni? Hmm. Masuk dalam air, kacau je Tapi hmm. sebelum tu boleh tak? HEDA <laughs> Macam kuat sangat suara dia Midian masuk dulu eh I love you so strong <laughs> Moga enggak bisa bernoppos. Serius. Lah, kita masuk dulu, kan? I love you so strong. Hei wah peyik yes. lah Sorang lah, kena letak yes. madulah. Macam ni lah Jadi orang ketiga Nazmi sakit perut Kalau ni. Eh, ni kalau dia minum sorang Aku sakit perut Lepas letak dalam ni minum ramai-ramai Alam Apa ma masalah dia Alam oh. Jika tidak mau tiga hari, tuh kena. Mas, oh. midah kupang dia masuk dalam. Dia masuk dalam ha? oh ya, ya, ya, ya. Aku, aku boleh. Dua <laughs> <pengen> juga, dua <laughs> p, Aku p, dua p, dua p, dua p, dua p, pergi, pergi dua oh. pantas, pantas <laughs> Huuu, belum selesai lesa, baru setengah, kacau lho. Aduh. Dah setengah nanti ni, Midah. Aku ingat dahan ini, Buka, gila, man. Apa kat mana? pandai <tuk> nak binalan centuk? Haa. Ah, Cuma ni, kejap pergi, kejap, kejap, <tuk> kejap. dah letak ubat untuk apa? Minum je lah, ubat tu. Madu, ni <tuk> memang untuk kesihatan perut. Makasih, ya, Midah selama bang. dah boleh sila dah okey dah ya dia akan nak mang yo ambil contoh isteri solehahlah <laughs> bang praktislah yeah, okay. <laughs> pun. Sak, Aduh ya nih, waduh dong, kata Abang, kalau begitu mari kita minum sekali. Huh? Ya, mari kita minum sekali. Oke oke oke, kita minum sekali. Yeah. <laughs> Cakut, cak. okay <laughs> ah, ya. Shock, shock. Sorry ha. Oke. Ah rasminah coba ya Abang mau cerita lagi nih. Oh, udah tahan. Nih. Ano, ado, ado. Oh. Tidak minum kan? <laughs> Kalau dia dah minum, biasanya dalam kiraan 5 saat je. Rekord <laughs> macam tu je. Okey sama-sama kita kira. 5, 4, 3, 2, 1. Dia. Ah. Ya, segar gitu. Nabila. Nabila. Nasmida! Kau kenapa apa kamu? Nasmida! Nasmida! Udah jadi banggung ya? Nasmida! Yuk bangun! Nasmida, Nasmida! Man! Man! Man! Apa? Nasman, bangun Nasman! Boleh tak habiskan bo bo dulu dua orang panggil aku? Aku tak nak tengok kau bawa benda-benda macam ni. Tolonglah! Tolonglah! Oh, bukan, bukaan Nasmida ini sudah tidak bernyawa! Hatiha! nasibnya, nasibnya, nasibnya, nasib, nasib, nasib, bukan, bukan, Ah, ini belum sampai pertengahan, tak cuy Aduh, nggak bisa Oke cuy ah, Mohon maaf banget, saya nggak bisa lanjut Udah mau masuk pertengahan Tapi uh, Kayak, saya kan nggak bisa ini Kenapa saya nggak beraturan Gitu cuy <laughs> Ini bukan Ceritanya yang mau didikmati Tapi kok kelakar semua, mulai dari awal kelakar terus Aduh Kepala saya pusing banget, sumpah. Ah, Tonton kenapa jadi. Saya kalau ngakak itu kepala saya sakit banget gitu ya. Astaga, Macam ini kecerdik duit. <laughs> Oke okay, sih. Ini kali pertamanya saya betul-betul, aduh, nggak kuat, sumpah. Saya benar-benar nggak -benar kuat, saya Pendera putih ini saya nggak kuat gitu ya Masalahnya no, lawakan mereka itu non-stop gitu ya Non-stop banget Mungkin karena saya selera humornya yang terlalu berlebihan Tak macam kurang gitu ya Jadi macam inilah cuy ya Saya gampang terhibur gini jadi... <tuh> Oke <Okay. tuh> Insya Allah besok kita akan lanjut lagi, cuy. Ya, insya Allah besok akan kita lanjut lagi, dan mungkin itu aja, cuy. Saatnya saya pamit undur diri. Kalau mau suka dengan video ini, silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka, dislike aja. Saya Endi, thank you next, thank you next, dan thank you next. Bye.